bisa bawa. kalau nggak bisa jangan dipaksa. Enggak usah pak. Di jam kerja lo bos gue. Di luar itu lo mantan gue. Itu bonus kerjaan buat kamu. Kamu cek laporan keuangan tiga tahun ke belakang. Bikin chart nya kirim ke saya. Saya harus belajar. Mau ngapain sih kirim makanan? Kan gue bilang gak usah. Kan gue jadi enak sekarang. Gue gak ngirimin lo makanan sih nak. Kan lo bilang gak usah. Nah terus ini buat siapa? Ada tulisan anak kok. Ada sesuatu yang pengen gue kasih tahu perlu ya itu. Sebenarnya selama ini tuh gua suka banget sama lu. Mana gua enggak tau aja ya. Sekarang jadi sering ketemu sama Saka. Ya kalau selama mereka bisa profesional. Ya terus kenapa? CLBK by cinta lama belum kelar. Rasanya gua enggak ulang tahun deh. Ini serius. Iya, serius. Baby